Ini, oh, ada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya jadwal retaker awalnya ini Bapak Ibu jadwal retaker ini tetapi ada perubahan Bapak Ibu semuanya maka fokus Bapak Ibu adalah sesuai jadwal di web nah, ini adalah jadwal retaker Bapak Ibu E, kemudian ada perubahan, maka Bapak Ibu akan fokusnya hanya di web maka saya akan mengajak Bapak Ibu pada web yang ada di UKMPPG sampai di sini terlihat webnya Bapak Ibu semuanya terlihat, terlihat Pak terlihat okay. terkait teknisnya sebenarnya sudah ada di sini pula, panduan UP berbasis domisili, tetapi kurang nyaman kalau seandainya Bapak Ibu belum men menyaksikan Bapak Ibu semuanya eh, ada UP dan UKIN Nah karena tidak ada UKIN maka saya akan langsung fokus ke UP Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu nanti punya waktu sampai hari Rabu Untuk mendaftar UP UKMPPG Bagi yang sudah ya sudah Karena ada beberapa kesalahan dan semacamnya Is oke okay, no problem Is oke okay, no problem Bapak Ibu semuanya bagi yang belum, nah ini karena masih ada sampai hari, aku, ada beberapa teknis-teknis yang paling penting Bapak-Ibu harus ketahui. Karena semuanya sudah ada di web ini, cuma harus yang namanya detail. Kita kembali ke jadwal Bapak-Ibu semuanya. Pada kegiatan ini, Bapak-Ibu ada jadwalnya. Pendaftaran retaker ini sebelum daftar harus membayar terlebih dahulu. Biayanya kalau UP itu Rp300.000,000 dikirim ke tingkat nasional sesuai dengan rekening di atas sesuai dengan rekeningnya nanti rekeningnya akan muncul uh, virtual accountnya menggunakan BT BTN karena masih ada sampai hari Rabu masih ada waktu sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan diri berikutnya Bapak Ibu semuanya pendaftarannya ini nah, cetak kartu peserta antara tanggal 9 sampai tanggal 15 Bapak Ibu santai saja relax dan semacamnya kadang itu ada perubahan-perubahan jadwal jadi Bapak Ibu mungkin enggak perlu tanggal 9nya kalau tanggal 9 belum muncul uh, santai kalau ada WA di grup semacamnya saya mungkin tidak akan terlalu menanggapi karena saya akan menunggu informasi fix dari nasional lebih tepatnya Seb sebagaimana ini saya juga menunggu sampai fix sehingga betul-betul kami beri uh, uh, apa ya Uh, berani Inisiasi pertemuan pada hari ini hmm. Jadi cetak kartu 9-15 Kalaupun mundur Akan ada informasi di laman ini Ataupun nanti via WA Kalau kami sudah ada informasi Karena pada dasarnya uh, UAD Atau LPTK manapun Itu juga uh, mengikuti Arahan dari Restek, Begitu Bapak Ibu Terus bapak ibu semuanya ada instalasi mandiri mulai kemarin sebenarnya. Jadi bapak ibu bisa menginstal mandiri. Jadi nah, kalau menginstal mandiri nanti bagaimana? Maka ujiannya di rumah masing-masing atau di tempat yang tidak ada orang. Nah itu, nah, itu silakan nanti. Konsepnya di sana. Nah, kita akan bahas nanti. Terus kemudian akan ada pengawas. Nah, nanti hati-hati di sini bapak ibu memasukkan nomor WA. Karena nanti Bapak-Ibu akan tergabung di nomor WA. Hmm. Ada beberapa yang sudah kontak dengan saya. Pak, saya tidak bisa uh, nomor WA-nya. Maka pertanyaannya, apakah Bapak-Ibu bisa ngedit? Nah, kalau tidak, masih ada waktu Bapak-Ibu nantinya sebelum tanggal 14 akan dikontak. Uh, para para apa namanya, para para pengawas uh, kalau tidak bisa masuk ke grup WA nah, itu yang hati-hatinya. Maka Bapak-Ibu harus harus mengaktifkan nomor yang sudah Bapak-Ibu daftarkan itu itu solusi utamanya untuk Bapak-Ibu harus ke gerapari dan lain-lain itu itu adalah solusinya ngomonggo terus kemudian pelaksanaan tanggal 16-17 itu seingat saya, saya itu sekitar hari Sabtu Minggu biasanya pelaksanaannya Sabtu Minggu 15 itu Jumat ya Sabtu Minggu betul Sabtu Minggu betul tidak ada perubahan Nah, kemudian kalau ada yang mau daftar UKIN ini sudah ada pelaksanaan UKIN sekarang se nah, kalau yang tahun 2019 belum lulus maka sekarang dari tahun 2020 sudah tahu tetapi ada tambahan lagi nah, itu itu beberapa halnya itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan pendaftaran Retaker kemudian berikutnya saya akan ke sini dulu Bapak Ibu nantinya kalau setelah satu sesi satu ini selesai Bapak Ibu akan ada sesi tanya-jawab dulu, saya belum nanti Ke bagaimana pelaksanaan UP berbasis domisili Yang penting Bapak-Ibu adalah e, kami arahkan mendaftar Tetapi sesuai dengan e, apa yang diinginkan ketika gitu. Kemudian Bapak-Ibu mengisi e, klik menu pendaftaran sudah ada di sini Yang bisa masuk itu Bapak-Ibu, kami nggak bisa masuk Kami tidak diberikan panduan Karena apa? Jika sudah masuk Bapak-Ibu semuanya Uh, ini contohnya masih error atas macamnya Saya kurang tahu Silahkan uh, klik pendaftaran Masukkan nomor peserta dan tanggal lahir Yang punya nomor peserta dan tanggal lahir Cuma bapak ibu semuanya Ada beberapa tanggal lahir yang Yang Istilahnya salah memasukkan dan lain-lain Coba dicek lagi tanggal, Mungkin memang ada Ada yang pernah 21 tanggal lahirnya Ternyata menulisnya itu 12 Angka 12 itu ada yang seperti itu maka dicek lagi. Kemudian lengkapi isian biodata upload data yang dipersyaratkan. Bapak Ibu, salah satu upload data adalah surat surat keterangan. Pertanyaannya adalah surat keterangan yang mana? Surat yang perta keterangan yang dulu pernah kami berikan saat mendaftar UKIN ataupun UP di tahun 2018, 2019, 2020 sesuai dengan angkatannya masing-masing. Intinya adalah surat ternyata surat Uh, surat keterangan telah melaksanakan PPG Intinya di sana Bapak Ibu Hanya itu kami harus, Kalau mau montak lagi harus, harus Harus kami cari lagi Semoga datanya ada Begitu aja sih Bapak Ibu semuanya Kemudian nantinya setelah dipersyaratkan cat, uh, Di submit Kemudian akan muncul uh, Silahkan masuk ke cek cetak formulir nanti di sana ada for virtual account dan mekanisme pembayarannya di btn lakukan pembayaran melalui virtual account bank btn ini sebenarnya bisa bisa transfer bisa di bank monggo kemudian cetak per, uh, formulir melalui cetak formulir nah itu bapak ibu semuanya bisa nanti kalau tidak bisa nanti ke bagian ini oke okay. Saya kurang tahu masuk itu masuk apa. Nah, ini. Bagian masuk ini. Nah, ini bukan ini. Nah, nanti coba saja. Itu aja. Itu Bapak-Ibu semuanya eh, yang bisa kami sampaikan. Untuk pembayaran 300000 nanti ke tingkat nasional kami hanya menginisiasi kegiatan pada pagi hari. Itu sesi pertama kita Bapak-Ibu semuanya. Uh, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu Kami uh, membuka sesi tanya-jawab -tanya terlebih dahulu untuk sesi pertama Assalamualaikum Pak Agus Waalaikumsalam Pak Abdul Wahid Jadi, Pak, Ini yang mau saya tanyakan berkenaan dengan biaya pelaksanaan UP ya Pak Yang 300.000 ribu itu kan kita bisa membayar Baik melalui transfer maupun nah, langsung kemudian Nah yang saya ingin tanyakan setelah kita membayar Pak Agus apakah kita bisa mengecek Kalau kita itu sudah membayar dan sudah ada bukti di nya semacam itu Pak Agar nanti kita tidak was-was jangan-jangan nanti tidak santai dan kita tidak terdaftar untuk pelaksanaan ulang Pak. demikian Pak, terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya sebenarnya kalau di, dikatakan memang bisa transfer ataupun ke bank tapi memang paling aman ke bank itu yang paling aman ke banknya langsung ke bank BTN itu paling aman, ke bank BTN-nya. jadi harus mencari bank BTN itu paling aman, karena ee, ditakutkan adalah ee, ada proses yang sedikit lama lah. sehari dua hari dari bank satu ke bank lain. Kalau kita menggunakan bank lain. Apalagi juga transfer. Kan proses, proses koneksi. Tapi kalau ke banknya BTN langsung. Mereka akan koneksi saat itu juga. Memvalidasi saat itu juga. Secara sistem itu sudah langsung. bahwa nama saya. Eh, dengan virtual account saya. Itu sudah terdaftar. Itu amannya. Sehingga kalau saya menyarankan. Memang ke bank BTN langsung. Saat itu juga satu menit setelah itu. Atau sesuai dengan arahan dari apa itu, kasir atau semacamnya itu akan uh, sudah, uh, ini satu jam lagi akan terkonek, nah itu nanti akan ada langsung tapi kalau transfer kita tidak tahu itu Pak Abdul Wahid biasanya memang langsung konek ke virtual account yang sudah ada di kita, kemudian akan Anda sudah membayar kayak gitu, di sistem kalau amannya memang langsung ke bank PTN coba, terima ya. kasih Pak Ya, tetapi memang tidak dipungkiri bisa online, bisa transfer. Nah, tapi mekanisme waktunya, waktu untuk sistem, nah, sistem namanya sistem kan komputer ataupun satelit, melangsung me ke, ke sistem yang lain, ke sistem UKMPPG, nah ya itu saya yang kurang tahu. Begitu, Bapak-Ibu. Terima Bapak-Ibu. Monggo. Mas, mas Agus. Mungo? Ya. Iya, saya Ibu Ade. Buat dari ini dari Aceh Utara? Iya, yeah. iya, saya mau nanya. Kemarin kan saya daftar itu <tuh> nama saya di kartu peserta, kartu peserta. Saya lihat di tampilan ini, di tampilan uh, pendaftaran, nama saya kurang. Uh, yang sebenarnya nama saya Ade Ratna Pertiwi Tanjung, tetapi di di tampilan menu itu, di tampilan menu pendaftaran nama saya ada daerah Pertiwi itu bagaimana ya Pak Agus? Ini bisa nggak ada menu edit dalam chat uh, dalam. Uh, bisa sudah dikunci sudah saya klik kan uh, terkunci nggak bisa dirubah uh, jadi saya minta arahan Mas Agus kemana saya melapor, ya? uh, melaporkan Ah melapornya ke nasional. Saya bisa membantu menjawab Pak. Ya ya silakan. Kebetulan kan ibu belum-belum di kan uangnya yang 300 kalau ibu belum mentransfer itu nanti bisa dilakukan ekstrasi ulang bu jadi nanti nomor sa nya akan dikasih nomor FA baru Dan nanti ada data, data yang perlu ibu revisi kembali nanti kan ada jika ada perubahan silakan klik lanjut seperti itu bu kalau kemarin saya mencoba Um, berarti kita uh, kita ralatnya di mana pak di menu menu pendaftaran itu atau di bank nantinya ralatnya di menu pendaftaran bu selama jaringan belum membayar nah. yang apa namanya kode kode FA yang pertama bu nah itu nanti jaringan yeah. bisa ralat di pendaftaran nanti masukkan kembali nanti ada ada tawaran apakah itu ingin merevisi data ibu nanti ada di Oh seperti itu berarti berarti masih di di menu pendaftaran itu ya pak ya? Iya bu masih di menu pendaftaran. Oke saya coba terima kasih banyak pak masukannya. Ya sama-sama bu. Jika belum membayar ya? Ya ini belum pak. Hmm, kalau sudah nah itu yang saya kami tidak tahu lebih tepatnya. Setahu saya kalau kalau belum membayar memang bisa tapi kalau sudah membayar itu biasanya sudah sudah terkonek. Uh, apakah akan mendaftar ulang lagi jadi mendaftar uh, lagi bayar lagi ya itu monggo itu terserah bapak ibu uh, belum saya, saya belum bayar mas agus tapi saya udah udah cetak itunya tinggal bayarnya aja berarti masih ada kesempatan masih bisa, bisa. merubah ya masih bisa ya terima kasih ya. banyak mas agus yeah. oke okay. berikutnya adalah Yeah, Bentar saya A menanggapi dulu yang pertanyaan A di chat Agus, Pak uh, Maaf Pak Agus ganggu yeah. uh, Untuk yang tadi Yang sudah transfer Pak Agus yeah. Itu nanti uh, Kebetulan saya juga sudah membayar lewat transfer Nanti tidak ya, ada formulir sementara Pak Agus mm -hmm. Apakah kita sudah terdaftar atau belum Itu nanti bisa kita formulir sementara Ini Pak Agus Bagaimana bisa membantu teman-teman yang Uh, sudah transfer dan takut tidak tercantum. Begitu, yeah. Ka yeah. untuk Bapak Ibu yang sudah transfer, sebenarnya sudah bisa. Uh, di kesempatan ini, memang Bapak Ibu boleh mendahului kami karena enggak tidak masalah. Uh, tetapi jangan lupa, isian data terkhusus nama dan lain-lain jangan sampai salah apalagi nomor WA, nomor WA, ingat nomor WA, nanti akan digabung pada grup WA. Nah, itu akan jadi proses di mana di grup WA-nya bukan dengan kami, tapi panitia nasional dengan pengawas UBI. Itu yang harus hati-hati memasukkan datanya, nah, apalagi nah, Itu bapak ibu. Sampai. Ya, itu Bapak Ibu ada yang tanyakan Bapak Ibu oh, ini ada yang di ini. kalau melalui selain BTN gimana sebenarnya bisa enggak masalah tapi ada waktu yang mungkin jadanya lebih lebih sedikit lama entah satu menit entah dua menit atau lebih dari satu jam dua jam saya kurang tahu kadang kan juga ada harus ada koneksi karena pada dasarnya tidak semua tidak semua daerah punya Bank BTN itu saja. Jadi bisa menggunakan kalau amannya lebih aman ke BRI atau BNI. Kalau luar dari itu jik, bisa, tidak masalah. Tapi ada pasnya ada jeda waktu yang lebih lama dibandingkan di Bank BTN langsung. Satu menit, 2 menit, satu jam itu ada jeda waktu yang lebih sedikit lama. Itu aja Bapak Ibu. Tidak masalah. Yang penting virtual account-nya jangan sampai lupa. Begitu Bapak Ibu. Itu. Terus maaf tadi kata Mas Agus nomor WA bagaimana Kalau nomor WA saya ganti tidak seperti nomor Yang didaftarkan waktu PPG Tidak masalah yang penting nomor WA nya itu aktif Bisa dikontak oleh pengawas Kalau tidak Itu yang harus hati-hati Kalau tidak maka uh, pak Nomor WA saya itu dulu yang Yang sudah kada luarsa Yang luar luarsa itu ya Diaktifkan lagi itu Jadi kalau nomor WA suami Nomor WA anak itu boleh nggak apa-apa nanti biar nanti eh, pakai nomor WA anak dulu nggak apa-apa, begitu Bapak Ibu ataupun eh, yang aktif itu untuk dipinjam dulu, sementara ah. eh, Pak Agus terkait kesalahan pada tanggal bulan mohon solusinya eh. ah, nggak, nggak, eh, tidak masalah nanti Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu bisa bisa bisa ikut OP nanti kalau Bapak Ibu lulus cetak sertifikat eh, bisa kontak Pak Jol nanti Pak Dido akan share informasi Pak Dido tidak ada di sini memang di grup sengaja akan share informasi terkait dengan sudah betul belum sebelum kami akan cetak pada dasarnya cam yang punya acara tapi kami yang bertanggung jawab ya kayak gitu itu itu itu itu itu, itu biasalah di tempat di tempatnya di sana jadi cam yang punya acara kami yang bertanggung jawab gitu gitu biasa itu Uh, kalau kesalahan satu grup bisa diubah ya Kalau belum membayar bisa diubah Bapak Ibu kalau seandainya uh, belum membayar Masih punya virtual account Masih bisa untuk mengedit uh, data Kalau sudah itu yang saya tidak tahu Sepertinya sudah tidak bisa Membayar lagi atau mem apa ya, registr apa ya, Registrasi ulang dan lain Itu secara umum Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya Bu Irma atau Pak Mawar Eh Pak Mawar Assalamualaikum ya, terkait ini jadi hasil pelaksanaan UP, mungkin di luar jadi yang kita bicarakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah retaker satu untuk pengumuman? Untuk pengumuman UP-nya itu juga di akhir tahun, atau istilahnya? sama bareng dengan angkatan 3 dan angkatan oh ah, di istilahnya di bulan ini juga atau bulan depan gitu. Yeah. Yeah, terima kasih Pak Bisri. Itu tahun angkatan tahun berapa? 2020 atau 2019, Pak? Saya angkatan tahun 2020 angkatan 4. Oh ya yeah. Bapak Ibu, uh, sebenarnya enak tuh uh, mekanisme uh, tahun 2019. E uh, dua ada tiga bulan setelahnya itu langsung dinyatakan dulu satu tidak sehingga bisa mengulang di angkatan berikutnya itu enaknya tetapi sejak tahun 2020 karena pandemi mekanismenya beda maka uh, 2020 itu uh, memang untuk kritiker gratis untuk tahun 2019 ke bawah gratis segera gratis gratisnya enggak enaknya akhir tahun itu Bapak itu Berikutnya adalah uh, bagaimana tahun 2021 ini. Saya akan cerita. Saya tidak tahu. Tapi sepertinya hampir sama seperti tahun 2020. Hanya bisa mengulang setahun sekali. Itu saja. Itu Mereka yang bisa, bisa saya informasikan secara umum. Seperti A angkatan 1 sudah UP. Angkatan 2 sudah UP. Angkatan 3 akan UP uh, setengah bulan, tiga uh, minggu lagi. Uh, dan belum ada pengumuman. Kemungkinan besar akan dibersamakan di akhir tahun Sesuai dengan nantinya e, direkap di tingkat nasional Kemudian ada sidang dengan DPR Jadi ada sidangnya Pak Bapak-Ibu dinyatakan nulis atau tiga di tingkat nasional e, Yaitu dengan DPR, dengan Kemdikbud Istilahnya Kemdikbud bertanggung jawab kepada e, Dewan Perwakilan Rakyat Kemudian disetujui oleh yang namanya Menteri dan juga presiden seperti itu. kemungkinan besar akan akhir tahun. Itu Pak Bisri yang bisa saya informasikan. Terima kasih Pak. Jadi baca intinya dari mengatakan bahwa maupun galjap angkatan 1 sampai 4 itu satu putaran gitu Pak. Iya, satu putaran begitu Bapak Terima kasih sudah memberikan penjelasan Pak. iya kemudian eh, kalau nomor HP-nya terlanjur sudah tidak aktif gimana Pak? karena sudah membayar coba dicek apakah bisa edit menu edit yang manapun saya tidak tahu sistemnya tapi coba kalau tidak bisa masih ada waktu untuk diaktifkan kembali untuk nomor HP yang tidak terlanjur yang didaftarkan tidak aktif diaktifkan kembali untuk keperluan saat ini begitu Pak Bu, Bu Sugiyarti ini kasus-kasus tertentu lebih tepatnya ada yang kasusnya seperti itu begitu bapak ibu semuanya yang bisa saya jawab. Halo, pak Agus satu lagi pak. Ya. Pak ini kan berkaitan dengan aturan ujian ulang retaker kan dari tahun ke tahun kan berbeda-beda pak. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan pak apakah nanti Batas kita mengikuti ujian ulang retaker Ini 3 tahun ke depan Atau ya, 3 selamanya tahun. atau bagaimana Pak? 3 tahun Ini Ini, ini angkatan tahun berapa Pak? Pak Wahid, Saya nih? tahun 2020, 2020 Pak 2020 ya 3 2020. tahun Makanya enaknya tahun 2019 ini, ya. 2019 itu enak sebenarnya Tapi ada yang angkatan 2019 itu Menunda-nunda terus muncullah Pandemi Itulah yang memunculkan Hanya satu kali Semoga saja harapan saya Lulus tahun ini Yang 2019 ada yang beberapa seperti itu ya, Bismillah lah Kembalikan sama seorang pencipta Begitu. Insya Allah ada kebijakan-kebijakan lain Begitu Bapak yang Ibu reta, Yang reka lulus semuanya Pak Agus Amin ah, Bapak Ibu semuanya nanti soalnya itu Semacam studi kasus Studi kasus sesuai dengan realitasnya nanti bapak ibu itu coba saya komunikasikan dengan tim semoga kalau ada yang bisa membantu kalau nggak ada ya gimana lah. <laughs> itu yang bisa saya saja bantu. ada yang bisa membantu kendalanya ya. itu di sini pak Agus untuk kita kita itu terlalu panjangnya soal kasus dan kita dikejar dengan waktu pak <laughs> ya betul itu itu itu, itu memang faktanya Is itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan terkait dengan pendaftaran terlebih dahulu sebelum ke mekanisme ujian. Masalah, Bapak. Terus? Ye, silakan. Eh, Bu mau bertanya. Ini kan? Iya. Yeah. Ya, hmm. Ini kan saya belum mendaftarkan. Nah, ini saya kan mencoba mendaftar. Sudah saya masukkan nomor peserta PPG dan tanggal lahirnya. Tetapi oh. dari tadi saya itu saya klik klik lanjut itu kok enggak enggak nganu ya Pak ya. Dari tadi tuh enggak enggak bergerak gitu lupa Pak. Cuma di situ aja enggak enggak sampai ke pelaksanaan enggak. itu gimana itu Pak? Sudah ada kesempatan gitu. Boleh jawab Pak. Jawingan Ibu. Pak, izin menjawab Pak nomor UKG. nomor UKG. Silakan. Nomor UKG bisa, bisa masuk. nomor UKG saja bisa masuk klik lanjut itu cuma diem gitu aja enggak kemana-mana gitu sudah ada hampir dua hampir 10 menitan lah Sebentar, apakah bu, bertanya, Sinyal. Bu. Ibu menggunakan laptop atau HP bu registrasinya top saya menggunakan laptop coba digeser ke bawah bu Biasanya sudah tampil data ibu tapi di bawahnya digeser naik ke atas bu. Oh iya, cok, cok, cok, tulisan Bu ada tulisannya mungkin bawahnya Anda sudah berhasil cok, cok, begitu Atas cok, cok, Oh iya ya di scroll cok, cok, cok, cok, naik-naik cok, cok, cok, cok, cok, cok, cok, cok, sama cok, di... hmm. nah, mau tanya cok, ya. Pak, saya kan retaker juga. Ini di uh, Bu apa di panduannya kan ada retaker 1 dan 2. Kalau retaker 1 kan 16, kalau retaker 2 kan November. Kalau misalnya kita ikut retaker kedua itu apakah boleh atau beda atau gimana ya, Pak? Maksudnya, Bu. Kan ada dua jadwal. Nek, misal kita ikut yang retaker kedua itu apakah boleh? Yang November itu loh, Pak. Oh, Bapak Harus Ibu ikut secara nasional ditaker hanya satu kali tahun ini bapak ibu harus mengikuti jadwal nasional nggak ada uh, kalau yang bapak ibu lihat ini saja saya saya perlihatkan jadwalnya ini mungkin ini ini untuk PPG angkatan ketiga oktober jadi tidak ada yang november begitu jadi bapak ibu hanya mengikuti terkait dengan jadwal yang sudah disertakan disert dari yang namanya informasi Kemdikbud Kemdikbud hanya memberikan waktu di aduh, ini gimana tadi kalau hilang nah. nah, sekali lah lebih tepatnya satu kali nah, ini dia hanya satu kali ini saja. jadi Bapak Ibu jangan menunda-nunda pokokin kalau seandainya Uh, ada, jangan menunda lagi. Ada yang angkatan 2019, angkatan 1 nunda satu tahun. Eh, jala Beda aturan, begitu bu. Jadi kalau beda aturan lagi, amburadul. Begitu. Oke, okay. terima kasih Pak Agus pencerahannya Ya, kalau beda aturan amburadul lagi. Yang beramburadul lagi, ibu-ibu, bapak-ibu semua yang bukan bukan kami. Gitu. Kami juga ada kenal dampaknya sih jadi Nih <laughs> hey, bapak-ibu, cukup saya lanjut kepada mekanisme ujian kalau sudah semoga nanti grup yang saya buat Bapak Ibu sebagai sarana Bapak Ibu untuk saling membantu, karena pada prosesnya kami tidak tahu yang ada di sistem Bapak Ibu yang tahu malam para retaker dibandingkan kami begitu Bapak Ibu, nah, nanti saling membantu Beri, uh, kami ingatkan maksimal tanggal 6 sudah membayar dan juga cetak uh, formulir Ataupun lain-lain Berikutnya Bapak Ibu Saya mohon izin Bapak Ibu uh, Mekanisme ujian Bapak Ibu semuanya Itu berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun-tahun sebelumnya Di kampus Tempat Kalau 2018 19 di kampus Penyelenggara PPG 2020 adalah Di kampus tempat yang ditunjuk oleh kemdikbud Sekarang Bapak Ibu eh, UP nya adalah Di wilayah Masing-masing Di tempat yang Ditunjuk oleh Bapak Ibu sendiri Nah nanti panduannya Bapak Ibu Di sini sudah ada Panduan ini Bapak Ibu semuanya Ada beberapa hal Ini ada fakta integritas Silahkan di download kemudian di berikan materi tanda tangan, panduan peserta aplikasi ini ada aplikasinya juga mp4, jadi video ini pdf ini panduannya, kemudian yang lainnya adalah aplikasinya aplikasinya silahkan bapak ibu install installnya secara mandiri mulai dari sekarang, caranya seperti apa bapak ibu, kalau tahun 2021 tuh ini, karena pertimbangannya adalah bapak ibu mahasiswa itu punya kendala terkait dengan nah, terkait dengan eh, pandemi covid-19 maka hasil rapat memutuskan prosesnya berbeda awalnya retaker itu tanggal 45 september kemudian berubah berubah sampai detik ini kalau nanti ada perubahan yang penting pantau terus cetak formula jalan sepertinya tidak ada perubahan sudah final ini nah Bapak Ibu daring berbasis Tuk Tuk adalah tempatnya sana kemudian berubah masih perubahan tanggal lagi kemudian kembali karena PPKM sini, karena faktanya dulu PPKM kemudian masuklah pada daring berbasis domisili berbasis domisili itu apa Bapak Ibu saya mengarah pada pengertian dulu ini yang menjadi kuncinya, nanti PPT ini akan saya share di grup Bapak-Ibu semuanya. UP pengetahuan berbasis domisili adalah uh, UP yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal atau dalam kurung domisilinya masing-masing. Berarti di rumah boleh? Boleh. Di sekolah boleh? Boleh. Atau tempat yang... Uh, yang dipilih oleh mahasiswa Dengan A, pertimbangan akses internet Jadi Bapak ibu kalau dulu di kampus Sekarang di tempat yang dipilih Bapak ibu Kuncinya adalah Satu ruangan tertutup Tidak boleh ada anak Tidak boleh ada uh, Keluarga dan semacamnya Satu ruangan tertutup Terkunci dan lain-lain Nah, nah int intinya di sana Mekanisme akan ada Informasi lain Kemudian dalam prosesnya Bapak Ibu harus menyiapkan nah, Pertama adalah laptop Yang intinya adalah berfungsi dengan baik Audionya dengan baik Baterai juga berfungsi dengan baik Kalau memang baterainya rusak Maka di charger terus menerus Selama 4 jam Di rumah atau di tempat lokasi Yang dipilih Bapak Ibu dengan akses internet Dan tidak diganggu oleh orang lain Salah satunya adalah, kalau ada anak yang menyusui, silahkan dititipkan dulu selama 4 jam, minimal bisa lebih, bisa sampai 6 jam. Nah, kalau tidak, bapak ibu akan ditulis kualifikasi. Ini pertama, bapak ibu harus pertama yang disiapkan laptop, bapak ibu punya laptop, kalau nggak punya pinjam anaknya. ya laptop. Kemudian nanti laptop ini akan Bapak Ibu install. Minimal ini Bapak Ibu uh, spesifikasinya. Dua handphone yang ada zoomnya. Uh, maka saya mengajak Bapak Ibu zoom ini karena memang uh, intinya adalah uh, prosesnya nanti ada yang pakai zoom, HP zoom. Kenapa di rumah? Karena pasnya Bapak Ibu mungkin ada tindak kecurangan. Maka laptop kemudian HP itu sebagai pengawas. ...nya, nanti pengawas akan masuk ke sini nah, nanti akan dicek nah, itu yang harus hati hatinya kalau ada yang membantu sedikit nanti Bapak Ibu akan didiskualifikasi terakhir adalah sudah bayar, Bapak Ibu harus menyiapkan koneksi internet sendiri sudah bayar, Bapak Ibu harus menyiapkan koneksi internet sendiri kalau dulu di UAD kami memfasilitasi nah, tapi Bapak Ibu kuliahnya di UAD 2019 nah, ngekos selama 2 bulan atau berapa 2020 Bapak Ibu di tempat sana Tapi harus menyiapkan Ya namanya transportasi Nah sekarang menyiapkan kuota sendiri Itu di tingkat nasional Itu Bapak Ibu Itu yang harus disiapkan tiga itu dulu Petunjuk pelaksanaannya nah, Bagi peserta ini, Mohon maaf nah, ini, Bapak Ibu nanti harus memasang aplikasi Dicoba aplikasinya Nanti kalau nggak bisa ya minta bantuan Aplikasi ini sudah ada di webnya tadi, silahkan di kemudian di install. Nanti Bapak-Ibu akan di bagian akhir akan diminta yang namanya nomor kode dan apa gitu. Itu berarti Bapak-Ibu sudah berhasil install. Nomor kode dan semacamnya itu berasal dari pengawas. Nanti akan diberikan saat ujian. Nah, dalam prosesnya setelah menginstall Bapak-Ibu semuanya, dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut bapak ibu punya hari sabtu minggu nah, hari minggu sesi terakhir nggak bisa ya sudah dibatalkan itu beberapa hal peserta harus masuk di ruang zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan memasuk ruang zoom paling lambat 30 menit kalau bapak ibu tersetting jam 8 jam 7.30 atau kurang dari itu sudah bisa masuk karena akan di -absen bapak ibu peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan Pak peserta berpakaian sopan dan rapi Tidak menggunakan kaos Kita tentukan saja Bapak Ibu semuanya Agar aman untuk Bapak Ibu semuanya Ini ini saya sebagai penengah saja Karena saya juga bukan panitia Bukan pengawas Tim dari UAD tidak ada yang jadi pengawas Ataupun panitia Kami menyarankan hanya saran Bajunya itu putih hitam eh, Ataupun batik hitam Bawahannya celana atau roknya hitam berkerudung silahkan Keludungnya apapun boleh tapi begitu, itu Bapak Ibu catatannya. Peserta mengerjakan, wah ini peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup, tanpa ada orang lain yang mengganggu. Kalau di dalam kamar dikunci kamarnya selama tiga jam lebih. Disiapkan air minum dulu. Ini karena tidak, Bapak Ibu itu mau ke kamar mandi nggak boleh. Keluar dari ruangan mau izin ke toilet nggak boleh. Maka akan langsung didiskualifikasi. Oh, ke kamar mandi aja nggak boleh, diganggu nggak boleh ya itu. Itu sudah ada aturannya. Nah, maka bapak ibu, catatan berikutnya di jarak. Uh, uh, nanti akan ditata oleh pengawas. Nanti di ada uji coba itu kan. Uh, nanti pengawas akan ngecek ini loh, jarak jumu di sini, HP mu di sini, uh, laptopnya di sini, bapak ibu di situ. Jadi seperti itu. Posisi HP berada di samping kanan kiri, nah, nanti Bapak Ibu uh, sudah setting sendiri nanti kalau pengawas sudah oke, okay, ya sudah oke, okay. kemudian Bapak Ibu akan niatkan lagi meja yang dibersihkan dari barang bawang, uh, selain lain laptop, botol, gelas obat-obatan, dan lain-lain jadi kalau tempat ujiannya adalah ruang apa ya, meja-meja uh, perempuan itu meja meja kosmetik ataupun meja meja rias maka alat-alat uh, riasnya -alat disingkirkan dulu karena tidak boleh dika. Itu seperti itu contohnya. Ataupun meja belajar. Meja belajar itu tidak boleh ada uh, kalau di tempat saya ini laptopnya dua kemudian charger dan semacamnya disingkirkan dulu. Dibersihkan. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawasan. Uh, pengawas ini adalah kuncinya. Karena verifikasi selama penga, uh, oleh pengawas. Pengawas bisa membatalkan ataupun mendiskualifikasi Bapak Ibu nah, Karena pengawas bukan dari kami Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan Dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak ada Berarti harus on cam terus Kalau ada gangguan, pokoknya Bapak Ibu fokus Dan masalah mengalami masalah video tidak tampil di aplikasi pengawas, jadi nanti pengawas proses ujian besar akan dihentikan untuk sementara waktu, diberikan waktu maksimal 5 menit, jadi saat ujian kayaknya Bapak Ibu kayaknya nggak tahu apa-apa kok, error zoomnya, internetnya maka Bapak Ibu uh, dipanggil pengawas itu sudah harus mau dan harus memperbaiki dan tidak macam-macam lah intinya nah, kalau pengawas uh, sudah memperingatkan beberapa kali dan tidak ada Tanggapan maka ujian untuk bapak ibu dihentikan secara sistem, itu bapak ibu. Nah, tiga, bapak ibu harus mengerjakan ujian secara mandiri tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian peserta menghadap layar laptop dan menampakkan wajah 100 pada laptop. Hp digunakan dalam kondisi mendung. Peserta dilarang mendokumentasikan menyebarluaskan up. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan OP Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai ya sudah Kayak gini terus Tidak boleh tengok kanan, tengok kiri dan macam-macam Nah itu, itu, itu Itu saya nggak tahu ini Yang terakhir Bapak Ibu Intinya peserta dilarang meninggalkan tempat duduk Ah ini Tidak meninggal ke toilet juga Tidak diperkenankan sebelum atau setelah kalau maka saya katakan ujiannya hanya tiga jam bapak ibu tapi 30 menit sebelum 30 menit sesudah itu nggak boleh ke toilet pun nggak boleh pak bikin penyakit ah itu itu negara yang yang buat aturan itu dilarang merokok makan nggak boleh minum boleh kalau ada macam-macam obat disiapkan panitia berhak menghentikan pelaksanaan up yang sedang berjalan untuk peserta yang jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan itu, Bapak Ibu, Dari semuanya itu Bapak Ibu semuanya diulangi lagi oleh e, GTK karena PPT ini Disiapkan oleh GTK saya hanya memberitahukan Saja peserta Mengikuti dan menaati instruksi Arahan pengawas dalam proses verifikasi Selama pelaksanaan ujian Proses verifikasi dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Zoom Peserta membuat pakma integritas Yang sudah ada kemudian ditandatangani Ditampilkan seperti ini yang disajikan sebelum memulai ujian Peserta mengerjakan ujian secara mandiri Tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain Selama mengerjakan ujian Peserta menghadap layar laptop Dengan menampakkan 100% wajah pada laptop Selama waktu pengelaksanaan ujian Peserta harus selalu berada di tempat duduk Yang terpantau oleh kamera zoom Peserta mengikuti tatap yang sudah ditetapkan panitia Beberapa hal sebenarnya uh, Sebelumnya adalah peserta menyiapkan laptop sesuai, sesuai spesifikasi, ini diulangi zoom, menyiapkan ruangan yang tenang, internet tadi, menyediakan meja kursi laptop dan semacamnya charger kalau saya diperlukan memasang, menginstal akan bergabung di WA yang akan dibuat oleh pengawas, ini yang tadi saya katakan jangan sampai ada nomor yang salah peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan setelah pelaksanaan, Bapak-Ibu mengisi kuesioner menunjukkan kepada pengawas cerita yang kalau Bapak-Ibu menyiapkan kertas, boleh, kemudian dirobek-robek, dibakar, atau semacamnya. Um, namanya dirobek-robek sampai uh, tidak. Gitu, karena biasanya ada hitung-hitungan. Peserta mengakhiri-hitung sesuai dengan arahan pengawas. Ini, Bapak-Ibu semuanya, tata klipnya, kalau daerah longsor, gangguan server, jika dalam waktu 60 menit tidak ada apa maka ditunda atau ada WA group di wake up. Jika putus koneksi, Masalah eh, diberikan sama untuk mengatasi masalah, jika dalam waktu 5 menit tidak bisa, hanya 5 menit Bapak Ibu, maka cek lokasi yang benar-benar internetnya bagus. Pelanggarannya pasti ada Bapak Ibu yang paling utama adalah... Uh, kalau pakaian tidak rapi diingatkan lupa mematikan suara di hp diingatkan uh, terlambat dibatalkan ujiannya tidak memasang karena bapak ibu cuma hanya ada satu kali mohon disiapkan dengan baik tidak memasang program dibatalkan meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai dibatalkan jadi kalau sudah selesai itu tetap berada di situ kalau seandainya menyimpan up dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti up selanjutnya dibantu oleh orang lain didiskualisasi sebagai mas sebagai PPG dan lain-lain itu saja dari saya Bapak Ibu tambahan informasinya mungkin diskusi akan menambah informasi Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan ini ada pertanyaan di chat dulu saya akan membaca terlebih dahulu Agus. Ya. Pak Agus, mohon maaf kalau misalnya dibantu dalam mempersiapkan perangkat ujiannya itu boleh? Masalah dibantu? Juga, ya, untuk mempersiapkan alat-alat perangkat untuk ujiannya itu masalahnya kita juga banyak yang gaptek kayak gitulah lah nggak begitu pinter-pinter banget tentang IT, seperti itu, bagaimana? Dibantu itu nggak masalah, Ibu. Tapi, Tapi saat pelaksanaan ujian 30 menit, Sampai contoh-contoh, bapak ibu mungkin ada yang ini saya mohon maaf, ini, ini peraturan nasional saya juga tidak bisa bapak. Kalau bapak ibu contoh, nantikan memasukkan validasi nomor untuk ujian sebelum masuk ujian kemudian enter. Memasukkan itu saja itu bapak ibu, nggak boleh. Jadi saat sebelum, 30 menit sebelum ujian, nanti dengan mengawas itu ruang itu sudah steril, nggak boleh ada yang bantu. Ibu teriak pun juga nggak boleh begitu bu. Assalamualaikum bagus. Uh, katanya Pak Agus tadi kita harus berada di ruangan tertutup. Sedangkan kami dari daerah-daerah yang uh, internetnya sangat sulit, kita kan harus pergi ke tempat WiFi yang internetnya bagus. Bagaimana kalau di tempat itu tidak menyediakan ruangan yang tertutup itu gimana bagus? Harus Masuk menyediakan ruangan, iya. ya. harus menyediakan ruangan yang tertutup, Bapak Ibu semuanya. Dikontrak bu ruangnya, ya bu. Itu <ganti> ya, Pak, makasih. Lihat hotel, lewat kamar hotel Bu. Hotel Bu bagus, izin bertanya. Ya. Nih kalau semisal ya, semisal kan itu harus ada laptop yang untuk mengerjakan UP dan ada. HP yang untuk Zoom, kalau HP-nya tidak ada aplikasi Zoomnya tapi Zoomnya itu pakai laptop yang lain, boleh nggak ya Pak? Uh, uh, nggak boleh Harus HP? Ya, maka pinjem, solusinya pinjem Oh, encih, matur suhut sangat Pak Iya, Bapak-Ibu datang Pak Agus, kalau laptopnya pakai LAN langsung, kadangnya -kadang lebih stabil ya? Iya, bisa, ya? cuma ah. jangan sampai listriknya padam Nggak, oh. at, ya semuanya ada plus minus uh, kalau seandainya di hari itu uh, dari uh, simpatinya itu error ya mau gimana lagi kalanya itu berarti harus internetnya nggak, nggak oh, hati, tetap mengantisipasi HP untuk pemancar wifi juga langsung kita lengkap gitu ya ya itu itu itu mengamankan diri kita cuma kuota yang harus disiapkan ya. ya itu itu itu nah sekarang gitu bapak ibu oke okay, saya jawab yang ada di chat dulu bapak ibu ditahan dulu uh, bapak ibu yang luar biasa saya udah korupsi ini sekitar uh, satu menit Aikin. nanti bapak ibu ini saya cat dulu oleh oh, oke okay, bapak ibu uh, Aikin, Aikin, Aikin. ya benar pak muriansyah saya diberikan waktu satu menit untuk menjawab yang ada di chat terlebih dahulu pak kemudian ada dari Pak Samsu dari SDTBS 02, Pak untuk laptop yang dipakai harus harus call berapa Pak? nggak ada core-nya yang penting sesuai, minimal adalah yang tertera di tadi nanti akan saya berikan PPT-nya Pak, ibu semuanya di grup nah, sudah ada. Pak, kalau pelaksananya di ruang lab komputer sekolah apa boleh? boleh banget, tapi ruang komputer Lab komputer itu satu orang hanya satu Kalau ada 30 komputer Maka hanya satu orang yang ada di sana Maka hanya satu yang digunakan 29 yang nganggur dan tertutup Sementara itu Jadi ini satu ruangan satu orang Satu ruangan satu orang Begitu Bapak Ibu Ini pertama Pak Yitro dan Bapak Ibu semuanya Terus ma Maaf Pak HP tadi satu atau dua ya Pak HP cukup satu Laptop cukup satu Ruangan tertutup, tidak diganggu orang lain Dan juga peralat meja yang bersih dari apapun Kecuali laptop, kecuali charger laptop, air minum dan juga obat Makanan aja nggak boleh nah, Kemudian, eh, Pak, maaf Pak, kalau dibantu untuk mempersiapkan persiapan laptop, HP Dibantu boleh mempersiapkan Tetapi saat 30 menit ujian, Bapak Ibu sudah sudah siap untuk ujian pertama adalah menyiap ini loh itu berarti udah nggak bisa bapak ibu nak ini nggak boleh ataupun ini ini angkanya gimana nggak boleh juga jadi bapak ibu nanti pengawas akan memberikan contohnya di sini saya saya matikan virtual uh, background saya sejenak so, oke okay. di sini a ah, ini ini HP saya di sini contohnya ada di sini a ah. Bapak-Ibu akan lihat, tapi, oh ini virtualnya kemudian okay. dimasukkan ke tempat laptop saya, angka angka virtual Untuk ujian Nah itu Bapak-Ibu harus sudah mulai sendiri Dan tidak dibantu oleh orang lain Begitu secara umum Bapak-Ibu Semuanya Berikutnya ada lagi oh, banyak banget Ini lebih dari 1 menit nih. Pak izin bertanya Jika sedang hamil Sudah masuk HPL, apakah ada kebijakan Misalnya boleh mengecewakan di set dengan berdiri ataupun senyaman mungkin dan semacamnya. Nah, nanti dengan pengawas ya. Saya tidak tahu Iji, kalau itu. Jujur kami sudah katakan saya bukan pengawas. Kami dari UAD tidak tidak ada yang ditujuk jadi panitia ataupun pengawas. Nanti pengawas yang menentukan. Pengawas itu nanti ada ada uji coba nanti coba uh, komunikasi. Pak, izin bertanya kaitan dengan NIM sama dengan NIM yang kampus gimana Pak? Nggak ada NIM, adanya nomor UKG Bapak Ibu. Pakai nomor UKG saja amannya. Pak, apakah boleh dalam satu ruangan kita terdiri dari dua peserta atau tiga peserta? Satu ruangan, satu peserta. Satu kelas, satu peserta. Satu lab laboratorium, satu peserta. Satu ruangan lab berarti satu peserta. Nggak boleh lebih dari satu. Ini pertanyaan nambah, nambah terus ya. Ya, Pak, laptop saya nggak bisa untuk ngomong itu gimana? Apakah saya ya, untuk ngomong itu hanya HP, laptop hanya digunakan untuk ujian, tidak ada, tidak perlu untuk, untuk ada suaranya. Begitu, Bapak Ibu. Secara umum, mohon izin Pak, buktinya pembayaran nanti diapakan? Bukti pembayarannya di scan atau di foto, kemudian dimasukkan pada menu apa cetak formulir. Begitu, mohon maaf Pak, mau tanya untuk mengetahui kita. Kita oleh pengawas, jadi mana nanti pengawas akan membuat grup WA Hamin satu hari ataupun pagi harinya sebelum uji coba Oke, okay, Bapak Ibu Jadi pengawas nanti akan membuat grup WA Untuk Bapak Ibu Nanti saya, mungkin di luar wadah akan gabung Mbak, Beberapa hal seperti itu Itu saja dari saya, kemudian Bapak tadi Siapa yang mau bertanya, Monggo? Ini ya, Pak, Guru, bertanya, Bapak Yee, Bu Serining sih Ya siap. Nih, ya, saya ambil santai itu tidak apa-apa, bapak, bapak. bisa Itu bapak untuk uh, ketika pelaksanaan ujian kan diusahakannya, diusahakan kita satu ruangan tertutup seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ketika kita di rumah dengan kondisi uh, tentunya tidak ada ruangan yang, yang terdapat suara nah tentunya kan akan ada suara-suara entah itu ada anak suara anak suara atau anak bermain atau keluarga lain yang berada di sekitaran kita gitu loh bapak itu masih diperkenankan bapak? Um, diperkenankan tetapi keluarganya suruh minggir dulu selama empat jam oh, sama aja toh sama aja sama aja oh. banyak, -banyak, banyak, banyak Iya itu, sama saja Silahkan, contoh Nak, ini jajan Tapi jajan ini untuk 5 jam Saya kasih 1000 rupiah gitu. Pak, tuh diajak anaknya pergi 5 jam nah, kayak gitu Contohnya seperti itu Berarti memang betul-betul Diusahakan dalam kondisi steril gitu ya Bukan diusahakan, harus <tuh> Kalau ada, Bapak Ibu Ada yang sampai nempel di rumahnya, Bu Kedang ujian dari Kemdikbud, tidak boleh diganggu, tidak boleh ada suaranya, saya mohon, please, Ini ada yang seperti itu. Oke, oke. oke Bapak, terima kasih <laughs> <laughs> Ya, Oke, okay, silakan. Uh, ada lagi, Bapak-Ibu? Oke, lagi, bapak ibu, juga, ya. ini bertanya Pak, yeah. saya ingin meminta bantuan, bantuan yeah. iya, kualitas untuk kami dan juga teman-teman yang sedang melakukan, <tuh> <tuh> suci kiranya. Atau Pak Tijo atau siapapun dari, Untuk membantu kami Di dalam belajar Menghadapi bukit Ini Semoga saja Itu permohonan dari saya pribadi Mungkin juga permohonan dari banyak teman-teman Itu Pak Permohonan atau Apa istilahnya? Nyungun-nyungun dari kami Jadi Terima kasih Aduh <tuk> Gimana? eh ini. Jana, mohon diminum dulu itu kepencet atau gimana bujana mohon maaf itu kayaknya masih di pasar oke um, pak Bisri ya ini ini jadi pikiran saya tadi pagi tetap uh, sebelum memulai acara sedang ada ya sedang kami persiapkan tapi tidak bisa kami janjikan itu yang paling paling utama karena Bapak-Ibu itu, um, saya yakin UP ini itu tidak dipersiapkan. Belajar pun, mungkin ada yang sudah belajar, ada yang tidak sama sekali. Nah, itu, itu, itu, itu, itu, itu fakta yang terjadi, itu fakta yang terjadi. Maka yang bisa kami katakan, ya kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan mekanismenya seperti apa. Jika ada mekanisme, ya ya sudah, itu saja. Uh, yang bisa kami sampaikan. Maka kami buat UPI itu untuk, untuk Sarana komunikasi Sehingga Bapak Ibu saling membantu Beberapa hal yang Bisa dibantu Itu saja sih saling membantu e, Mungkin ada pertanyaan berulang-berulang Ya ya itu wajar Kalau saya kadang pun saya nggak tanggup Karena memang sudah berulang-ulang Itu Bapak Ibu semuanya secara umum Yang bisa saya sampaikan terkait dengan itu Insya Allah eh, Bukan insya Allah, eh, Saya katakan kalau insya Allah itu janji Uh, kami konsultasikan ke pimpinan karena ada beberapa, uh, khususnya SD, out LIDK, bahasa Inggris itu paling banyak. Itu yang paling sering, itu saja, Pak. Istri yang bisa saya katakan nggak bisa janji, tetapi harus kami konsultasikan ke pimpinan karena ini termasuk anggaran juga karena kami kalau minta tolong ke Bapak Ibu dosen yang mendampingi maka itu terkaitan dengan anggaran yang harus kami keluarkan ke Bapak Ibu dosen setidaknya adalah ucapan terima kasih kepada beliau beliau uh, untuk kesana itu itu, itu saya katakan seterusnya tetapi uh, itu biasanya yang biasa kami lakukan sehingga uh, mereka akan meluangkan waktu 3 jam 4 jam dan setidaknya uh, Bapak Ibu dosen yang uh, bisa membantu itulah yang akan kami kami harus ya memberikan haknya lah gitu aja itu yang harus kami konsultasikan ke pimpinan dulu begitu Pak Bisri yang bisa kami jawab, jawab. mohon maaf sebelumnya ya maturnum mohon terima kasih Pak. oke siap terima kasih berikutnya adalah um, ah Pak Agus mau tanya ini saya kan baru hamil muda sering mual muntah apa nanti waktu boleh bawa ke plastik resek boleh nanti pengak bilang saja sama pengawasnya pak saya ini sering mual ini hamil ini loh yang hamili suami saya bilang aja boleh pak buat plastik resep boleh kalau saya boleh masa nggak boleh cuma di sisa pengawasin terus berikutnya setelah kita klik pendaftaran memasukkan data nomor kaki di ada informasi isian data pribadi yang ternyata nim yang ternyata tidak sama dari kampus pak Agus, padahal nim yang Salah itu kekunci itu tidak bisa dirubah. Mohon, enggak papa, enggak apa-apa bapak ibu, enggak terlalu itu, enggak terlalu urgent. Kemudian, Bu siapa tadi? Eh, uh, Bu Yuli Yuli Yuli Yuli Yulian Yuli Pak Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli bisa Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Yuli Pak izin bertanya misalnya di dalam ruangan ada tiga orang tapi di sekat bagaimana nggak boleh satu ruangan satu orang itu itu fakta baik jadi jadi sekatnya enggak nggak juga boleh juga terus kami semuanya makanya gunanya kami memfasilitas itu minimal itu Pak untuk passing grade nah sekarang turun 70 bukan 76 tapi Bapak-Ibu targetnya tetap 76 biar amannya begitu Ada lagi Bapak-Ibu yang ditanyakan kita selesaikan jam 9.20 ya saya belum mandi belum berangkat jam 10 ada zoom lagi Ada lagi Bapak-Ibu cukup Semuka, semoga diberikan kelancaran kemudahan doanya bagus dan Bapak amin. Ibu Amin, amin. amin. amin. amin. amin. Okay, amin. ada amin. satu surat lagi fakta integritas sudah bisa dicetak sedari sekarang itu aja silakan Bapak Ibu secara umum nanti eh, PPT atau PDF dan lain-lainnya kita saling bantu-membantu Bapak Ibu mulai dari sekarang saya juga akan koordinasi dengan dengan Bapak Ibu semuanya saya juga dapat arahan dari Ibu, Ibu Dr. Sri Hartini Pendidikan yang telah membantu kita untuk kegiatan inilah lebih tepatnya diamanahkan terlebihnya tadi. Terakhir Bapak Ibu semuanya pada kesempatan hari ini uh, uh, Bayangkan bahwa Bapak, Bapak Ibu semuanya akan prosesnya adalah lulus itu saja. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya eh uh, Mekanismenya nanti melalui WA Dan lain-lain monggo Itu sebagai sarana kita bersama Untuk saling membantu Fakta uh, integritas pakai materai Ya amannya pakai materai Itu saja teman-teman semuanya Silahkan cek langsung di web Cek langsung di grup uh, Install macam-macam Sudah diapkan Pembayaran maksimal hari-hari Rabu Ataupun pendaftaran dan lain-lain Itu saja jadi kami Mohon maaf kalau ada kekurangan Kita akhiri dengan baca lafal alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, menjual, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, sebelum, .Yeah, yeah, bagus yeah. ya. monggo sebelum, sebelum berpisah mungkin nanti lewat WA pribadi berkonsultasi sama panjenengan Yeah. inisiasi yang lagi kita bicarakan yeah. Yeah, yeah. terima yeah. Yeah. kasih yeah. terima kasih Pak Bisri yeah. nanti coba kami cami. kami akan yeah, mengucapkan ya. ke Bapak Ibu yang lain ataupun kepimpinan nah. itu Pak Bisri Ay. Ay. Terima, Ay. terima kasih Bapak Ibu semuanya sukses selalu nah, ya. mohon ya. maaf karena ada kekurangan tetapi... buat yeah, boleh silakan nih ibu, Saya juga ya, harus saya, saya belum mati nih. Nereke ke kampus, sehat selalu. Mati, yeah, sehat, selalu. Bapak Bapak aku, sehat selalu. Sukses, sukses. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Bapak Ibu yang lain. Lurus ya Pak Agus, semoga ke selalu Pak. Yeah, yeah. Pak, yeah, Pak channel, waduh saya tahu ini. namanya. So, seandainya itu nanti zoom, jangan lupa namanya diganti ya, di rename sehingga sesuai dengan nama asli Itu akan jadi pengawas akan ngecek itu aja. Karena beberapa ini belum menggunakan nama asli. Itu bapak ibu semuanya, ada yang HP dan lain-lain. Oke bapak ibu cukup, dadah saya stop uh, recording stop uh, stop kemudian saya akan in meeting kita akan komunikasi lewat wa untuk membantu bapak ibu semuanya. Assalamualaikum waalaikumsalam <tuh> <Salam tuh> <Salam tuh> ya. ya, terus kasih Pak Agus.